Baik aja semoga dan jangan lupa juga kalian tetap tonton terus Walaupun saya jarang sekarang ini untuk kirim video Tapi ke depannya akan saya coba untuk ulas beberapa game yang memang banyak dimainin Namun untuk kali ini saya nggak akan dulu bahas game seal Karena kebenaran ya kemarin begitu saya coba online Eh ternyata tiba-tiba kereset ya untuk eh, karakter saya eh, Tapi itu tiba-tiba statusnya kereset biar tahu emang, emang lama juga saya nggak mainin ya cuman belum berarti itu pensi hari ini saya ingin coba untuk move on cari game yang baru jadi teman-teman gak usah khawatir saya akan terus upload video-video yang cukup bisa dibilang sebagai tips ataupun atau informasi yang enggak kalah penting dengan channel teman-teman youtuber lainnya yang jelas saya akan coba install dan saya akan move on dulu dari dunia Still online <laughs> untuk mencari game pengganti yang memang gak kalah hebatnya. Namun saat ini saya ingin coba penasaran beberapa game simulasi. Sebenarnya game simulasi itu lebih seneng saya strategi kota itu di game-game lama ya. Tapi saya ingin uh, tahu apa yang dikatakan teman-teman juga player-player lain untuk game mo RPG di Steam yang jelas kreatongan bro. Tetap saya cari yang gratisnya. Huh? Oke, okay, kita lanjut aja langsung cekidot ke TKP apa yang akan saya download duluan. Yeah. Jangan lupa tetap subscribe dan like kalau memang kalian suka ini video sangat. Bagus. Manfaat. Oke, okay, game yang pertama saya coba download adalah game GIMPANGADULAN alias game memancing. Saya nggak tahu game ini kebilang banyak juga hingga download ya walaupun gratisan. Tapi orang Barat memang orang Eropa itu rata-rata seneng banget ya game mancing seperti ini. Padahal di kita tuh akan menjadi masalah ya untuk bangsa kita. Udah main game, gamenya mancing. Aduh. Kalian kalau udah punya istri pasti dibilangnya sangat-sangat pangerulan ya. Oke, tapi saya penasaran, saya akan coba mainin. Ini seseru apa gamenya? Yang jelas ini pasti secara grafik itu karena jenisnya game baru itu pasti bagus. Cuman jangan sampai terjebak ya banyak sekali game re, ratusan dah bahkan ribuan mungkin ini game yang e, gratis dari Steam tapi ternyata memang tidak bisa menarik minat ataupun cara game playnya cacat. Oke okay? kita lanjut aja langsung suruh pilih negara nggak ada Indonesia ya jadi pilihnya order <laughs> order country. Oke okay. loadingnya nih cukup lama tapi semoga saya bisa bermain lama juga dan saya nggak suka lama-lama untuk ngasih penilaian game itu Paling banter 5 menit Kalau memang nggak bagus langsung move on Bro, ganti Hehe he. Ini lumayan ya <coughs> Secara grafisnya Ini saya tadi khawatir takutnya berat Jadi saya coba uh, turunin ke medium Nggak ultra ya Karena Ya, yang penting kan gameplaynya ya Bukan gambarnya yang kita pototin Walaupun bentuk ikannya pasti bagus nanti ya, itu pun kalau saya dapat ya, kalau saya bisa bertahan gitu untuk memainkan game mengusap ini. Ini karena saya nggak biasa, saya jarang sekali ya main game mancing ya, paling saya mancing keributan sering di kampus dulu. <laughs> Oke. Okay. Gak ada apa-apa ya di sini. oh kirain ada apa gitu, angker bir atau apa. <laughs> Oke lanjut kita kayaknya harus ke ujung nih mancingnya, kita harus cari spot, ini gamenya mirip-mirip survival gitu bro Jadi kita bebas juga cari spot Terus, wow tampak airnya juga keren bro, precise banget Ini padahal medium ya, saya nggak pakai high ataupun ultra ya untuk gambarnya Karena saya tahu diri, karena saya cuma punya memorinya 8GB dan hanya cukup menggunakan HD Seri tujuh ribu, oke. Ini kita cari dulu backpack informasi mana nih. Oh, kita dikasih dua. Ini dia pancingannya. Saya pilih mana ini, bro? Mana? aduh, kok masuk web? Oh, dia ada helper juga ya. Jadi, ada informasi guide-nya dari teman-teman yang udah main karena ini memang bagus. Katanya ada. Pertandingannya juga ya aduh saya nggak nggak bisa ngebayangin kayak apa pertandingannya. <tuh> <tuh> Oke okay, buat teman-teman yang khawatir dengan si Corona. <tuh> kalian kayaknya cocok ini untuk download di musyap ya game mancing ini. Ini backpacknya masih kosong aduh kandung. Deh. Tara pancingan pertama kita dengan kailnya adalah cacing kita punya beberapa biji cacing. Dan semoga saya bertahan untuk memainkannya. <laughs> Ini secara implementnya kayaknya agak susah ya untuk pemula. Nah, kan. Ini serba salah memang di mancing itu kalau kegampangan Dapat ikannya dihinain, ada jenis yang lain makanya saya ambil yang ini tuh gini karena memang agak unik. Apa teh? Ya. Eh. Ya ampun, pindah dihinya, usup nah, atuh kacau. Besar <guluh> ya, saya memang gak bisa mancing, jadi ketarik gitu dari mos, langsung pindah kailnya. Ya gak akan dapat ikan ya bro ya, kalau terlalu deket. Ya udah lempar lagi, kita coba lagi. Ini suara saya agak ngegaung, sorry ya bro, karena saya di dalam ruangan. Malu, eh, kantor lagi kosong daripada saya boring. Ya saya rekam rekaman dan sambil download game. <laughs> Oke, okay, skip, kayaknya saya nggak tahan untuk mancing ini. Kayaknya harusnya... Saya cari game yang lebih menarik lainnya ya. Kayaknya, nah ini apa lagi, informasi apa lagi ya, enggak tahu lah. Pokoknya saya yang belum terbiasa untuk memainkan game ini, saya perlu terapi ya. Untuk perlu terapi kesabaran. Oke, okay, ini ada game yang memang simulasi kotak, strategi. Dulu itu nggak ada yang bisa ngalahin untuk dari produknya Sierra. Queen of Neil, ataupun dari Emperor Rise of Middle Kingdom. Tapi saya coba download game terbaru jenis seperti itu. Uh, semoga ini lebih baik. Yang jelas untuk grafik tuh nggak akan, eh inilah nggak akan gagal lah untuk game-game baru ini game sekarang ini. Tapi secara game, pay ratusan dan ribuan juga game di Steam yang memiliki grafis engine bagus, tapi cacat bro. Jadi nggak nggak enak untuk dimainin ya. Nah ini. Ini jangan sampai termasuk ini ya. Ini memang gratisan juga, tapi walaupun gratisan ya nggak harus ngasal-ngasal banget kali gameplaynya ya. memang membuat game itu susah betul. Saya sangat menghargai sekali karena saya pernah belajar juga buat game. Tapi ya untuk konsumsi yang memang zaman now anak-anak zaman now itu tuntutannya lebih berat tuh waduh navigasinya ini gue biasanya kan tinggal klik kiri langsung tarik gitu untuk pindah mapnya, ini nggak bisa ternyata bro ini scroll mouse tengah itu untuk muter-muter doang maaf tapi bukan pindah, nah ini ya saya pindah pakai ini pakai kursor dari keyboard masa sih? kenapa nggak bisa ya? oke kita harus ngikutin dulu arahan petunjuknya tuh ini katanya harus bikin jalan Oke, okay, secara menu tampilan itu sama kayak gini, -gini. simulasi kota pada umumnya ekonomi yang kota aja kita belum tahu ya. Cuman saya nggak mau lama-lama untuk membahas gini seperti ini, karena pasti nggak beda jauh. Dan saya nggak ingin tahu aja, ada hal baru apa dari ini bikin jauh. Ada hal baru apa dari jenis game? game masuk kota dan tahun sekarang ya ini sebenarnya aduh potensi sih sebenarnya game, game kayak gini tuh banyak orang minat tapi kalau terlalu berat di medium spek kayaknya akan kehilangan banyak player loh ini, ini ya memang komputer spek zaman sekarang tuh untuk lebih tinggi tapi harus sesuai ya ini saya pakai medium untuk bagi saya di GTA 5 aja lancar jaya loh bro. Ini berat banget untuk sekelas game eh, pekotaan perkotaan gini ya untuk ngatur doang strategi. nggak ada perang-perang banget gimana gitu ataupun action. Tapi berat. Aneh kan jadinya. Ya sudah udah ketahuan nah, kan ini pasti jadi ujungnya untuk bikin kota nanti habis e, lapak patanya dibikin nih bangunannya itu pasti datang orang-orang gitu kan Gak, udah pasti lah ini <laughs> oke okay, sebelum saya skip tapi saya ingin penasaran e, untuk fasilitas umumnya apakah sama ih berat enggak enggak bang ini kenapa ya developernya kan, harus minta kasih saran harusnya di grafiknya dikirimin aja Yang jelas yang gini -gini kayak gini itu harus utamanya adalah cara gameplay, perekonomiannya, sistem engine yang dia pakai, sistem pengaturan uh, apa? Uh, keterkaitan antara instansi kayak gitu harusnya bro. enak ya gue ini. Udah pas yang bikinnya itu setengah mati <laughs> Oke okay, orangnya kan jalan terus nanti masuk terus saya harus bikin fasilitas kayak well well untuk air ya sumur kalau nggak rumah sakit kalau nggak kena malaria biasanya kan bikin game gini, gini. ini ini ada lagi yang bisa kalian cek di Steam online dia ya. bisa kalian download juga Kalau bisa tadi saya lupa sorry tadi saya nggak lihat speknya Dia sempat atau itu pengen cepat main aja karena gaungnya, uh, aku kan seneng game simulasi strategi kayak gini, seneng banget oke, ini yang ini bebasnya oke, orang-orang yang pada masuk kalau gambar udah oke okay lah, udah keren lah ini, apa, uh, spek rendah aja, udah bagus ya apa lagi kalau soalnya lebih realistis kali gambar tapi bukan itu yang kita cari sepertinya saya harus cari lagi ini game, game RPG memang nggak bisa dihindari saya harus cepat-cepat cari apa yang layak untuk dimainkan hari ini. Bro. Nah ini dia saya coba ada informasi dari beberapa teman. -teman yang disebutkan. Bang cobain Albion. Albion, Albion, Albion tuh menu RGB, multiplayer masih Al Albion, Albion. <laughs> Albion online ini memang uh, dia memerlukan spek yang agak lumayan ya. Ya untuk medium spek lah untuk komputer zaman now. Uh, yang jelas dia pasti kompleks kenapa saya coba pilih ini karena ada hubungannya dengan massive multiplayer itu sandbox. Jadi sandbox itu posisinya dia Game RPG yang bisa ngebuilding, equip armornya dia sendiri, ya mirip-mirip game-game sil gitulah. Saya nggak bisa langsung e, menghilangkan cita rasa dari game sana. Itu loh bikin equip, armor, terus nempak dia crafting juga. Cuman kelebihannya ini katanya, walaupun banyak yang komentar ini customer servicenya telat, lambat, kalau nggak, uh, terlalu ting kompleks gitu, kalau nggak mapnya gitu-gitu aja, saya nggak terlalu mau denger ya. Karena yang jelas sih masing-masing orang opininya rata-rata yang penting gua betah maininnya itu aja sih intinya. Biasanya yang terlalu banyak e, apa kompleks biasanya sebenarnya e, untuk para gamer itu adalah tantangan, Bro. Nah, ini advan saya coba download dulu. Ini gretongan juga, gratisan juga. Jadi kalian bisa download lah, cuman siapin aja itu kayaknya game-game kayak gini Uh, saya memang agak kurang suka ya dari dulu untuk game-game yang berbau ke Eropa-Eropa bukan apa-apa karena gameplaynya tuh mereka tuh kadang-kadang terlalu kompleks ya jadi pusing gitu nggak kayak game-game Asia kayak Jepang tuh kan kayak Final Fantasy terus kan sistem battle nya juga RPG-nya nggak nggak nggak apa nggak nggak nggak kaku gitu oke okay, kita udah download gamenya ini tinggal kita aset Asep tuh di oke okay. nah ini. <laughs> Dia kebilangnya update-nya sering, berarti ini game keurus, terus sudah jelas kepahatin juga. Eh, beberapa kali saya lihat videonya juga untuk developer-nya memberitahukan ada eh, pengembangan lebih. Oke, kita masukin passwordnya dulu. Dan terkaitlah saya dengan Steam. Ini nggak apa-apa, jadi kalian e, sambungin aja ke steam jadi kita bisa ketemuan, kita ngobrol-ngobrol ataupun kita sharing aja ya. Kalaupun teman-teman ada yang mau main juga. Kalau saya sih, kalau memang ini bagus dan bisa melewati lebih dari 5 menit, saya mainkan, berarti saya akan lanjut buat episode di YouTube channel gue dalam playlist baru. Oke, langsung bikin ini. buat perempuan deh. Wow seksi bro. Aha, ini bagus ini. Kayaknya gue mending jadi hode deh. Nah ini mantap. Tapi nggak ada. Sekiranya gue kira tiap karakter itu ada apa gitu. Wijat atau apa. Dia enggak bro. Ternyata dia itu memang benar. Katanya nanti kelasnya menyusul setelah kalian ngembangin saat main. Jadi pertama itu kita bebas aja sebenarnya berarti ini hanya milih milih karakter aja milih karakter ini jadi apa ini nggak tahu juga saya cap untuk kelasnya, dia itu pakai apa namanya pakai warrior dulu kah ataupun knight ataupun apa namanya hunter katanya hunter ada juga. Sih. Oh lah ternyata bisa bisa custom toh kirain tuh udah pasti gue panjangin lah rambutnya keren baby ish nah, ini dia bro oke tinggal kasih baju masa cawak doang bagiin lah oke ini game cukup menarik lah untuk awalan ya nggak tahu nanti pas mainin ya tapi saya udah bisa nebak lah ini mirip-mirip Diablo gitu kayaknya kalau mamanya saya tahunya Diablo itu bawah banget. Tapi kalau yang modernnya pernah saya mainin tapi nggak bisa bertahan lama kayak apa namanya World of Warcraft, gitu Menurut saya sih berat ya. Cangkel. Kalau yang ini moga lah saya bisa autis atau main sendiri gitu masuk ke neon. Kita kasih nama Saka, Aya. Jadi kalian kalau mau cari saya di Albion ketik aja sakahaya itu setiap malam nanti saya coba mainkan ya semoga semoga bagusnya gimana <tuk> Enter World oke okay, nih berangkat hmm. oke okay. ini tahu berat nih loadingnya juga cepat bro Jaringan nih, kebeneran kali lagi bagus ya. Ini ultra quality, masih hingga berat. Untuk DDR32GB VGA-nya, ini masih masuk lah. Ini kemana sih? Oh, ini map-nya. Oke, di map-nya itu bisa kita lihat ada tandanya. itu Kita harus samperin ke situ, berarti NPC ya. Kita lagi tutorial dulu. Dan ini emang kalau biasa game dua dimensi itu yang bisa muterin arah angle playernya, ini agak kesulitan ya. Saya nggak biasa nih. Saya coba dari tadi mau muter-muter nggak -muter bisa. Ternyata memang dia tuh cuma-cuman cuman satu sisi ya. Jadi arahnya tuh map tuh udah fluk plak gitu aja. Jadi kita nggak bisa muter-muterin map gitu, nggak bisa. coba saya pengen lihat shortcutnya juga karena penting banget bro untuk baru main notifikasi shortcut oke ini skillnya iya hmm. dia cukup kompleks ya aku denger informasi juga ini bisa bikin kayak rumah sendiri kasur ya kayak kayak gitulah pokoknya perlengkapan alat-alat survival dan saya nggak tahu pemukimannya di sebelah mana nanti akan jadinya kalau mau bikin apa bisa jualan enggak atau harus tetap ke MPC itu kita lihat sana maklum ya kalau udah biasa main game Korea ataupun game-game Jepang kayaknya nggak ada sistem trade secara langsung itu enggak nggak oke okay. nggak jadi duit Kita cek, aduh, tuh kan nggak bisa jelek banget. tetaplah 1300. Ini nggak berat juga sih sebenarnya. Ini kita harus kemana sih? Oh, ngecek ini, ngecek apa e, tawar kalian. Kotanya banyak juga ya, maafnya ini luas. Ini pasti ini baru satu. Ini tombol N nih. Kalau tombol N, e, informasi dari... Uh, map yang kita uh, singgahi, kalau tombol M itu map global, map pesawat Ini kita belum bisa ke sana, berarti. Mana dia? Oh itu, nah kalau nemu lingkaran putih itu berarti itu quest, <laughs> ditandain. Oke kita ke atas. Oh iya ya. Perlu ngecek posisi musuh kali ataupun kota wih keren bro wah ini game-game kayak gini gue udah yakin lah pasti juniornya bagus dunianya bikin penasaran cuman kayaknya susah saya nemu temen party ya, karena ini rata-rata masih orang luar negeri dan tiap map tuh kalau kalian pencet M ataupun N itu ada jumlah player di map yang kita ini itu jadi gak usah khawatir, cuman saya gak tahu mode chattingnya kayak apa, apakah bisa teriak atau gimana, pakai megapon gitu ya. Oke, okay. oh gitu doang tuh, dia harus buat cari bahannya kayak gitu. Oh kalau yang udah bakal hilang, terus nanti dia jadi lagi kayaknya, malah lihat nih gua nebang pohon. Woi, buset, pohonnya langsung hilang. Hmm. Oke itu syaratnya Dia buat itu. itu pasti kalau yang kayak gini Kita harus cari material Materialnya itu butuh berapa gigi Terus digabungin sama material yang lain Nanti jadi barangnya apa gitu uh, Ini pasti sangat kompleks sekali Banyak banget Dan saya lihat di website nya Orang banyak bikin kreasi-kreasi jenis Senjata-senjata Dan dijualin loh itu bro There is no time to okay. Mana? Oh, itu eh hey. harus aduh ini gimana ya biar mapnya bisa dikelilingin gitu nggak bisa ya ternyata dia nggak bisa muter mapnya cuma segitu. kalau oh, bisa dikelilingin enak banget nih. Ya. buat teman-teman yang udah main dan lebih tahu tolong kasih informasi dan Kasih komentar yang bagus juga. <laughs> kalau yang belum mau main, baru mau nyoba. Ya udahlah, gabung aja sama saya. Di sini, add aja ID saya, Saka Nanti kita main bareng lah, karena harus ada party juga. Ini biar masuk dunia lebih enak. Ini kalau... kalau ini kayaknya layak dicoba deh, karena penasaran juga saya. Good job. Listen closely. Ini belum ketemu uh, middle centernya yang ketemu player-player lain, dan saya dengarnya ini juga dia posisinya udah connect ke handphone. Nah, saya nggak tahu koneknya kayak apa, bisa digerakinnya di handphone seperti gimana, yang jelas udah support kayaknya di iOS dan Android. Oke, kita coba battle. oh lumayan juga ya, dia bikin pedang tadi. Berarti pedangnya ada grade-nya nanti, ada ya, tingkat satu. Hmm, dia ngerwarin uang ternyata. Batu apa uang? Oh, perak perak. Oh lupa, mau nyobain? Ininya shortcutnya kiwe w ki, e, Oh masuk dia. Nah Mele namanya. iya bro caplasnya untuk skill ternyata musik banyak banget <laughs> ini untuk skillnya dia nanti nambah kalau sering berantem intinya sih itu sering par uh, apa uh, farming aja kayaknya sekalian nyari uh, apa uh, item ya buat ditempa ya kalau emang jenis crafting juga dia Oke okay, kita akan bahas lebih lanjut ini saya sedikit penasaran juga nanti mungkin akan ada episode khusus tersendiri di playlist tersendiri untuk di channel saya Saya ingin coba bahas abis lah minimal basicnya aja untuk game ini biar teman-teman gak penasaran juga yang masih ragu untuk main dan saya sendiri juga untuk meyakinkan diri saya biar saya bisa betah main game online gratisan ini <laughs> Ini udah dari kota untuk ngumpul semua. Ini pasti kita harus nemuin beberapa quest juga dan harus menyelesaikan permintaan dari masing-masing NPC ini kayaknya. Ini banyak banget orang. Ini udah ribuan bayarnya dan setiap map itu ada jumlah-jumlah bayarnya. -jumlah kita tinggal pencet tombol N ataupun M untuk melihat jumlah bayarnya di setiap map. Oke okay, anyway tanpa menunggu lama lagi nanti kita akan bahas Makasih banyak udah teman-teman nonton Dan tetap share dan subscribe untuk channel saya Makasih atas supportnya Sampai jumpa lagi Ciao Bye